Oke okay, sobatku, karena di sini ada dua kapasitor, satu kapasitor untuk mesin cuci dan satu kapasitor lagi untuk mesin pengering. Nah sementara mesin cucinya nggak hidup sama sekali, jadi kita coba pindahkan kapasitor mesin pengering ini untuk dipakai ke mesin pencuci. Hidup apa enggak? Kalau misalnya hidup ya berarti permasalahan ada di kapasitor mesin cucinya mati. Tapi kalau misalnya nggak hidup berarti permasalahan bukan di kapasitornya sobat. Ini saya potong dulu di sini. Eh, saya gunakan kapasitor yang mesin pengering untuk dipakai ke mesin pencuci. Halo sobat terbaguna dimanapun berada, balik lagi bersama saya, Baba Ali. Di sini saya ada mesin cuci merek Denpo 2 tabung Ini mesin cucinya mati total nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Sementara mesin pengeringnya hidup sobat Ini saya hidupin mesin eh, pengeringnya Nah kedengaran hidup suaranya Nah anehnya ini mesin cuci memang belum saya periksa Tetapi kok nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ini benar-benar mesin cuci ngerjain cucian pas lagi numpuk banyak-banyaknya tengah malam juga malam hari mati jadi mau nggak mau saya bongkar ini sobatku malam hari mau nggak mau mudah-mudahan bisa lah padahal ini coba kita putar dulu apakah ada macet-macet barangkali di apa namanya di panbelnya mungkin ada macet atau mungkin juga keras saya coba putar dulu secara manual. sini dalam keadaan mati. Ini ringan banget sobat guru Ini benar-benar ringan berputarnya, enteng aja. Jadi kelihatannya nggak ada masalah di bagian ini. Tapi untuk memastikan, saya akan tetap buka bagian belakangnya. Langsung saja pada bagian yang saya curigai. Saya buka dulu penutup belakangnya karena di sini ada kapasitor, ada jalur-jalur kabel, juga bagian banbelnya gulungannya mesin utamanya juga bisa dilihat dari belakang ini sobat gampang buka bagian belakang ini tinggal memutar sekrup belakangnya aja nah okay, jadi ini kabelnya kelihatan masih bersih mesinnya juga masih bersih kelihatan karena memang mesin ini masih baru kurang lebih satu tahun bilang baru-baru banget enggak tapi artinya ini belum pernah dibuka sobat belum pernah dibuka kelihatan masih bersih resik kayak gini nih nah itu kabel kabelnya juga belum pernah diutak-atik sama sekali, tapi saya mencurigai bagian kapasitor mungkin kapasitornya kebakar atau mungkin ada jalur putus. nah ini dia mesin utamanya sobat, di sini ada e, panel ya, saya putar tadi dari atas ringan, dari bawah juga ringan sama aja ringan juga artinya nggak mungkin macet atau dia berat kalau dia berat dia biasanya akan mengeluarkan suara dengung Ngung, gitu kelihatan berat mau berputarnya ini ringan dan nggak ada tanda-tanda suara dengung sama sekali berarti memang mati total tapi saya terbatas banget nih sama alat saya cuman punya test pen kayak gitu gitu lah Tuh, ini kan ringan banget nih jadi langsung aja saya mau lihat kapasitornya sobat kapasitornya ada di sini nah itu dia itu ada dua kapasitor yang satu kapasitor yang lebih besar itu untuk mesin pencuci ini dia dua langsung nempel di ini yang satunya yang lebih kecil ini untuk mesin pengeringnya nah kabelnya juga ada dua itu kelihatan nah berdasarkan petunjuk di sini yellow orange warna yellow dan orange ini untuk uh, pencuci terus warna coklat brown dan grey abu-abu Pasang ini untuk mesin pengering ini saya tes sekali lagi kapasitor mesin pengeringnya hidup apa enggak dan ternyata hidup sobatku jadi saya mau putus aja dua sobatku ini saya putus nanti kapasitor yang mesin pengering saya pakai untuk mesin pencuci dan bisa juga sebaliknya sobatku kapasitor mesin pencuci dipakai untuk ngering intinya kita harus e, mau cari tahu dulu nih permasalahan di kapasitor atau bukan sobat Mudah-mudahan malam ini bisa beres. Jadi ini saya mau potong aja, biar cepet-cepet selesai. Buru-buru nyuci. Kalau bisa malam ini, kalau nggak bisa terpaksa besok siang mesinnya dikeluarin dari rumah. Oke, sudah putus sobatku. Sekarang tinggal saya sambungkan. Berarti yang grey dan abu-abu ini harus saya sambung ke jalur yang orange dan kuning. Ke jalurnya mesin pencuci sobatku. Nah di sini yang yang eh, kapasitor kabel orem dan kuning harus saya amankan dulu supaya nggak terjadi nempel kabel alias korsleting sobat karena ini saya cuma sebentar aja sebentar aja saya solasi ban dulu biar aman kita lihat nanti hasilnya gimana ini sudah saya kasih eh, lakban atau solasi supaya enggak korslet sobat karena ini enggak dipakai dulu yang sebelah nanti kalau ini nggak bisa baru saya bolak-balik kapasitornya pakai untuk mesin pengering oke sobatku ini sudah berhasil tersambung tinggal nanti bagaimana hasilnya jujur aja saya bukan ahli elektro atau spesialis elektronik kayak gitu cuman intinya bagaimana cara saya menemukan permasalahan kerusakan mesin cuci ini kalau saya yang bukan spesialis bisa pasti sobatku juga pasti bisa mudah-mudahan ini bisa sobat saya punya keyakinan aja sih intinya kalau nggak malam ini ya nantilah dilanjutin lagi besoknya besok siang baru saya lanjutin di tempat terang dan lebih luas di luar rumah sekarang saya sambungkan dulu listriknya apakah hidup ternyata enggak ada tanda-tanda kehidupan juga sobat, enggak ada perputaran nggak ada dengung enggak ada gerakan sama sekali saya tukar lagi sekarang kapasitor mesin pencuci dipakai untuk mesin pengering sobat apakah bisa oh ternyata hidup sobatku kapasitor mesin pencuci dipakai untuk mesin pengering ternyata hidup artinya kapasitor ini dua-duanya yang besar yang 10 mikrofarad hidup juga yang kecil hidup juga artinya bukan kapasitor. Saya lanjut lagi besok pagi sobatku. Dan oke sobatku ini akhirnya saya bawa keluar mesin cuci setelah saya pretelin saya bedel bedel bagian kabel kabelnya di dalam box ini. Belum juga saya temukan masalah dan ternyata permasalahan itu adanya di atas sobatku. Setelah saya tusulin semua kabel. Di sini, sobatku, ternyata permasalahan ini di sini ada kabel putus, jalur kabel menuju timer, sobatku, yang putus. Jadi begitu saya buka kap nutup atasnya ini, ada kabel putus yang dimakan tikus. Padahal mesin ini bersih, nggak ada tikusnya sama sekali, sobat. Nah, ini dia, sobatku, bisa lihat. Sekarang hidup. Alhamdulillah. Intinya, bagaimana cara seorang yang amatiran, yang awam, bisa menemukan kerusakan mesin cuci ini dan sederhana Sekali sobatku bukan kapasitor Ternyata kabel putus digigit oleh Tikus udah saya sambung lagi Ini dia sobat bisa Dilihat sendiri Sesederhana itu sobatku Oke ya sobat Terima kasih banyak atas segala Perhatiannya intinya mungkin Mesin cuci yang rusak atau Perabotan lainnya mungkin Sobatku bisa perbaiki sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Salam pasti bisa. Yos.